Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Indonesia Kamera. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memakai gimbal Moza. Di sini kita sudah bersama uh, Moza. Ini adalah gimbal kesukaan teman-teman fotografi, videografi. Nah, fotografi nggak butuh ya, videografi. Teman-teman <laughs> videografi, uh, caranya cukup mudah. Oke, okay, tanpa lama-lama, langsung saja kita belajar.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 di sini ada kakinya, ini kaki untuk berdirinya, untuk setting gimbalnya. Kemudian ada lagi, maaf ya, saya gini kan. Ada lagi di sini, ada tempat baterai. Ini tempat baterai. Oke. Okay. Kemudian ada lagi baterai. Ada tiga. Oke, okay, cukup mahal baterai ini, jadi hati-hati hilang. Kemudian di sini ada pegangan, jika teman-teman pengen pakai dua tangan, maka ada pegangannya seperti ini. Oke, okay, nah nanti uh, langsung kita praktekkan ya, gimana cara masangnya, gimana cara uh, ngaturnya, nanti kita praktekkan semua. Kemudian ini tangannya ada dua juga, tangannya ini tadi ada dua. Kemudian dipasang di ini tadi, di sini. Kemudian dipakai tangan itu tadi. Ini kakinya. Kemudian ini adalah tempat remotenya Ada remote nya juga. Kemudian uh, di dalamnya juga ada charger. Ada rumah tripodnya dan ada kabel-kabel. Uh, kemudian ada yang utama adalah motor gimbalnya. Nah seperti ini. Oke. Okay jadi ini biasanya dipakai oleh para videografer yang menggunakan kamera yang lebih dari uh, 2 kilo. lebih dari 2 kilo, mereka memakai gimbal ini kalau yang kamera-kamera <tuh> uh, di bawah 2 kilo, biasanya pakai, kamera, pakai gimbal yang lebih kecil contohnya kayak Zion yang kemarin bisa klik link di bawah ini untuk lihat video yang ziun uh, langsung saja teman-teman kita belajar cara masaknya ya oke okay, untuk baterainya seperti ini teman-teman ada yang di sini adalah plus plus tandanya itu seperti ini uh, ada lubang-lubangnya ya teman-teman ya nah seperti ini ada lubang-lubang seperti ini kalau min itu datar oke okay, ini ada tiga langsung saja kita masukkan ke dalam sini dalam sini kita masukkan jumlahnya tiga posisinya sama semua yang plus ada di atas jangan kebalik ya kalau kebalik enggak nyala jika teman-teman enggak -teman, uh, nyala bisa dicek baterainya mungkin itu uh, kebalik oke okay, langsung saja kita pasang ke gimbalnya nah, sudah ada gimbal langsung aja kita pasang ini plus ada tandanya plus kan nah, kita pasang aja Oke, seperti ini. Kemudian kita pasang kakinya yang tadi. Ini ada kakinya kan? Kita pasang ke sini. Oke, ini kita sudah dapat, nah, sudah berdiri. Kelihatan semua. Oke, kelihatan seperti ini. Kemudian eh, seperti yang kita terangkan di awal, di sini ada panah. Nah, ini menunjukkan lensanya ada di sebelah situ oke, langsung saja kita pasang ke kamera ada kamera uh, Canon EOS M3 maaf, ini M3 EOS M3 ya kita pakaikan di kameranya kita pakaikan nah, bautnya seperti ini jika teman-teman susah bisa menggunakan kunci atau uang koin ya untuk mempererat ininya Oke okay. ketika sudah selesai langsung dipasangkan di sini sebelum dipasangkan kita atur dulu untuk jaraknya nah, kenapa kok dijauhkan karena ini berjarak ya yeah. nah, untuk penataannya teman-teman lihat ini ini ada tulisan moza ya yeah. moza ini harus seperti ini ini set up uh, atasnya ada di sini, ya yeah. kalau seperti ini maka berupa ini di bawah ya yeah. kalau di bawah gini maka uh, sudnya harus seperti ini nah, seperti ini teman-teman Oke, okay. hmm. sudah ada petunjuknya. Jadi, kita patuhi aja seperti ini. Kemudian, kita pasangkan seperti ini ya. Kita pasangkan, kita ini, ini kita buka. Oke, okay. kita rapatkan. Kita lihat seimbang atau tidak? Oh, sudah seimbang ya kita atur lagi agar bisa imbang ini masih miring kanan berarti kita harus memberatkan yang kiri caranya gimana untuk memberatkan yang kiri ada ada beberapa cara yang pertama bisa di sini yang pertama bisa di sini di sini ditambahi gigi ke kiri seperti itu uh, jika dirasa sudah tapi kok tetap miring bisa teman-teman turunkan yang ini uh maka oh, belum belum ada lagi yang di sini teman-teman jadi ini teman-teman bisa dikondori dulu digeser bisa nah ini bisa digeser ya geser oke di nah, berat kanan kita geser ke kiri oke, okay, kalau sudah kita kunci semua nah, seperti ini maka kalau sudah berdiri seperti ini kita bisa menghidupkannya untuk menghidupkannya cukup mudah cukup mudah ada di sini ada di sini teman-teman oh, bisa kita hidupkan kita tahan 1, 2, 3 oke, ketika nyala maka ini nyala biru-biru setelah menyala biru kita lepaskan, maka ini tandanya menyala kalau tandanya menyala ini adalah stabil nah, stabil Oke okay, kalau tandanya mati kalau matikan ya uh, tanda tiga detik juga satu dua tiga mati nah, jika mati maka enggak ada tenaga yang Luyo. kalau hidup kuat satu dua tiga kita nyalakan seperti ini Oke okay, untuk selanjutnya kita ganti mode mode pertama adalah follow Oke okay, kita coba ini kita follow ya follow itu apa, follow itu ketika kita gerak, maka gimbalnya ikut gerak, kameranya ikut gerak ikut ikut berjalan oke, okay, ini namanya follow oke okay. nah, seperti ini ini kameranya ini kameranya nah, seperti oke, okay. ini follow kalau untuk uh, lock untuk lock caranya ditekan tiga kali yang ini, yang atas yang atas ini ditekan tiga kali ya, satu, dua, tiga maka akan lock di satu titik meskipun saya geser ke sini, maka tetap nge-lock meskipun saya belok-belokkan akan fokus ke satu ini namanya mode lock uh, mode lock itu ngunci ke satu titik oke, okay. uh, cara mengembalikannya tekan satu kali lagi satu kali maka kembali ke mode itu tadi. Nah, kita kembalikan ke itu tadi. Coba kita mode kunci. Kunci ini kamera depan ya. Kita kunci kamera itu tekan satu, dua, tiga kunci. Meskipun ini kita belok-belokkan, akan tetap di situ ya. Nah, seperti itu ya oke, okay, jelas, kita tekan satu kali lagi kembali normal kita hadapkan ke sana kemudian uh, untuk mode kedua nah, itu tadi ada dua model yang di sininya mode follow sama mode lock kemudian kita kanan kirinya uh, untuk mengubah kanan kirinya caranya ada di tombol yang bawah nah di sini ya, ini uh, cara ganti mode untuk merubah kanan kiri. Ini kan kanan kirinya seperti ini, kanan kirinya nih, kanan kiri atas bawah bisa oke. Okay? Nah, seperti ini, nah, ini atas bawah kanan kiri ya, nah, seperti ini. Untuk merubah ini, ini saya akan saya rubah uh, menjadi kanan kirinya nol. Caranya yang bawah ini ditahan, eh ditahan, iya, ditekan uh, sebanyak empat kali, satu dua tiga empat, maka kanan kirinya berubah menjadi seperti ini. Jelas ya? Untuk kembali uh, seperti semula, ditekan empat kali lagi, satu dua tiga empat, maka kanan kirinya seperti semula. Oke? Okay? Seperti itu teman-teman, jelas ya. Untuk misal kalian bingung nih, kameranya kok adopsi situ terus, kok adopsi situ terus, uh, caranya gimana untuk membalikan hadap depan? Caranya ada di reset di sini. Caranya cukup tekan tiga kali, satu dua tiga, otomatis hadap depan. Oke, okay? jelas ya. Oke, okay, cukup di sini. Ini cara ganti-ganti modenya. Biasanya gunakan untuk itu tapi ada remotenya juga teman-teman, jadi teman-teman uh, tinggal make di remotenya aja sebenarnya mantap, nah, terus ini ada tambahan seperti ini ada tambahan seperti ini, itu untuk para videografer memper mempermudah jika mau shoot shoot uh, yang lari atau uh, atau hal-hal yang perlu lebih ekstrim, untuk cara pasangnya tadi ini nah, nah seperti ini kita masukkan kemudian kita kunci nah seperti ini kemudian itu tadi uh, tadi sudah kita terangkan bahwa ada seperti ini ini adalah gegaman tangan bisa uh, untuk Moza ini bisa ada bawah atau ada atas uh, seperti ini oke okay, seperti ini teman-teman yeah. jadi makanya seperti ini uh, untuk di sini bisa dipasang remote jadi kalau pakai ini, teman-teman harusnya pakai remote remote-nya ditempelkan di sebelah sini di sebelah sini, kemudian pakai remote nah, seperti itu Tadi mengarahkannya untuk mode mode itu pakai remote semua oke, seperti itu teman-teman oke, seperti itu aja. oke, itu tadi teman-teman, kita sudah belajar tentang gimbal moza jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa subscribe, komen, dan like Salam sahabat fotografi videografi Indonesia Salam saudara